Kurt Donald Cobain atau yang lebih dikenal dengan Kurt Cobain. Dia lahir pada tanggal 20 Februari tahun 1967 di Aberdeen, Washington, Amerika Serikat. Sejak usia balita, Cobain sudah mulai memainkan alat musik. Saat umur 4 tahun, dia sudah mulai menyanyikan lagu-lagu karangannya sendiri secara spontan saat bermain di taman-taman sekitar rumahnya. Kurt Cobain sejak kecil memang sudah mulai mendengarkan lagu-lagu dari The Ramones dan The Beatles. Pengaruh musik Cobain saat masih anak-anak adalah The Beatles, di mana bibinya sering memutarkan lagu "Hey Jude". Saat Cobain masih kecil, namun masa kecilnya berubah seketika. Pada saat dia berusia sembilan tahun, ketika kedua orang tuanya memutuskan untuk bercerai, hal itulah yang merubah kehidupan Cobain. Dia menjadi seorang anak yang pemarah dan brutal karena perceraian kedua orang tuanya membuat dia merasa sedih, sekaligus membuat dia malu pada teman-temannya dengan perceraian kedua orang tuanya. Dia kerap membuat keributan dengan teman sekolahnya, sementara setelah bercerai dengan ayahnya, ibunya menikah kembali dengan pria lain, dan membuat Kobain semakin marah dan sering bertengkar dengan ibu dan ayah tirinya. Saat tumbuh remaja, Kobain mulai mengenal dan mengonsumsi narkoba dan minum minuman keras, ia juga sering tidur di lorong-lorong bangunan, dan terkadang menumpang di rumah temannya, dan sempat nekat meninggalkan rumah. Hal itu dilakukannya semata-mata sebagai salah satu upaya untuk menghindari perdebatan dengan orang tuanya. Cobain pernah beberapa kali tertangkap sedang merusak fasilitas umum. Ia juga pernah menerima hukuman kurungan selama beberapa bulan, serta membayar denda atas perbuatannya. Terlepas dari semua kenakalannya pada saat remaja, bakat dan kecintaan pada seninya memang sudah terlihat sejak kecil. Ia pernah menghabiskan waktu di masa sekolah untuk melukis. Dia pernah melukis karikatur Michael Jackson dan Presiden Amerika Ronald Reagan pada saat itu. Cobain memiliki bakat luar biasa, terutama di bidang seni. Ia juga pernah mencoba olahraga gulat, dan kemampuan gulatnya terbilang lumayan. Kemudian Cobain tertarik mempelajari gitar di saat dia masih duduk di bangku sekolah. Beberapa pengaruh musisi di era 60 hingga 70-an menjadi pengaruh terbesar bagi perkembangan permainan dan pengetahuan musiknya. Selain itu, Cobain juga sangat tergila-gila dengan musik rock klasik era 70-an seperti Queen, Led Zeppelin, Aerosmith, Black Sabbath, Kiss, dan AC/DC. Seiring waktu, pemahaman musik dan favoritnya mulai berganti. Cobain pernah menjadi fans fanatik musik punk rock, ia sangat mengidolakan band asal Inggris Sex Pistols. Ia juga menyukai musik alternatif rock, yang bisa memadukan berbagai aliran ke dalam musik rock sebagai musik dasar yang ia sukai. Kobein suka mendengarkan banyak lagu dan menyukai berbagai macam aliran musik, tetapi dia lebih menjiwai aliran punk rock yang memang sesuai jati dirinya dan pelampiasan jiwanya. Di masa-masa Kobein -masa duduk di bangku sekolah, ia sering mencari-cari teman yang bisa diajak bermain musik bersama. Sesuai dengan aliran musik yang dia sukai, Kobain sering pindah tempat tongkrongan hanya untuk menyalurkan bakat musiknya dan bermain bersama dengan teman sepermainannya saat itu. Kemudian, bertemulah dengan Chris Novoselic yang juga merupakan penggemar berat musik punk rock, ibu Chris kebetulan memiliki salon kecantikan, dan mereka sering bermusik bersama di lantai atas salon tersebut. Karena sering bermain musik bersama-sama, mereka pun menemukan kecocokan musik satu sama lain. Cobain pun menawarkan Chris untuk membentuk grup band bersama, dan mengajukan lagunya sebagai demo dari band Cobain sebelumnya. Setelah tawaran berbulan-bulan dari Cobain, Chris Novoselic akhirnya setuju dan mereka berdua kemudian bergabung untuk membentuk band yang kemudian diberi nama Nirvana. Di masa muda Cobain, ia percaya dengan konsep Buddha terhadap sebutan Nirvana yang memiliki arti bebas dari segala rasa sakit dan tempat merasakan kebahagiaan. Sebutan itulah yang ia pakai untuk nama bandnya, Nirvana. Sepanjang karirnya sering sekali berganti drummer, hingga akhirnya menemukan Dave Grohl di tahun 1990. Di awal karir Nirvana sebagai sebuah grup band profesional, Nirvana memakai jasa produser lokal untuk memproduseri album debut mereka pada tahun 1989 yang berjudul Bleach. Album tersebut dipengaruhi oleh musik-musik heavy metal dan juga punk. Nirvana mulai dikenal dan digemari oleh pecinta musik sejak dirilisnya album Nevermind di tahun 1991. Album tersebut merupakan satu kebanggaan besar buat Nirvana. Karena dapat menggeser album dan jerusnya, Michael Jackson di tangga lagu Billboard Amerika Serikat, Nevermind meraih posisi pertama di Billboard dengan single Smells Like Teen Spirit, yang merupakan sebuah luapan emosi yang luar biasa dari Kurt Cobain pada lagu tersebut. Pada album tersebut, ada juga lagu yang akan dikenang seperti Come As You Are dan juga Brit, Smells Like Teen Spirit sendiri, terinspirasi dari tulisan temannya yang saat itu sedang berdiskusi tentang anarki, punk rock dan topik-topik yang serupa. Temannya itu bernama Kathleen Hanna yang merupakan penyanyi dari band Pang Bikini Kill. Dia mencoret dinding tempat tinggal Kurt Cobain dengan tulisan, Kurt smells like tin spirit. Tin spirit sendiri merupakan nama sebuah merek deodoran, dan ia berkata bahwa Kurt Cobain baunya seperti deodoran tin spirit itu. Kurt Cobain menganggap kalimat tersebut memiliki arti yang revolusioner, yang mengungkapkan perasaannya dalam lagu yang berjudul Smells Like Tin Spirit. Kesuksesan besar-besaran pun menghampiri Nirvana. Penggemar beratnya mulai ada di mana-mana, termasuk di Indonesia, anak muda tahun 90-an pasti tahu Nirvana. Kurt Cobain dan Nirvana dianggap sebagai bentuk revolusi musik dengan grannya yang saat itu masih baru. Meski memiliki instrumen rock dan punk yang sangat kental, gran memiliki karakter sendiri yang menjadi khas musik Nirvana. Pada tahun 1992, saat dia berusia 25 tahun, Cobain memutuskan untuk menikah dengan wanita cantik bernama Courtney Love. Mereka pertama kali bertemu di klub malam kota Portland pada tahun 1990. Courtney Love pernah sekali menonton pertunjukan Nirvana di tahun 1989 dan langsung menyimpan perasaan terhadap Cobain. Keduanya kemudian sering bertemu dan berjalannya waktu, perasaan saling mencintai pun melekat di keduanya. Mereka pun kemudian menikah di tahun 1992 dan tidak lama setelah itu lahirlah anak pertama dan satu-satunya yang diberi nama Francis bin Cobain di bulan Agustus tahun 1992. Cobain sendiri adalah sosok ayah yang sangat cinta kepada anaknya, meskipun usianya terbilang masih sangat muda untuk menjadi seorang ayah, apalagi dia sedang berada di puncak ketenaran. Cobain dan Courtney adalah pasangan yang seharusnya tidak dipertemukan. Hal itu dikarenakan mereka sama-sama pecandu narkoba yang tidak dapat mengontrol emosinya satu sama lain. Saat mereka bertengkar, terkadang mereka berdua melakukan hal-hal nekat yang dapat membahayakan nyawanya masing-masing. Kemudian pada tahun 1993, Nirvana mengeluarkan album baru yang berjudul In Utero. Album ketiga ini awalnya dianggap sampah oleh pihak manajemen dan label. Alasannya karena lagu-lagu pada album ini terlalu banyak suara efek pada drum. Dan suara vokal hampir tidak terdengar. Namun, semua ternyata salah. Di luar dugaan, album ini ternyata sukses di pasaran, dan terjual 180 ribu keping hanya dalam waktu seminggu, dan duduk manis di tangga lagu Billboard. Album In Utero sendiri total terjual sebanyak 15 juta keping di seluruh dunia. Cobain juga sempat bermusuhan dengan Axel Rose dari band Guns N' Roses. Awal mula perseteruan Axel Rose dengan Kurt Cobain. Terjadi pada tahun 1991, sebenarnya, Excel Rose merupakan seorang fans Nirvana dan khususnya pada Kurt Cobain. Excel Rose kemudian mengajak Nirvana untuk tampil menjadi band pembuka Guns N' Roses dalam tur konser mereka di Amerika bersama Metallica, namun tawaran ini ditolak Nirvana, karena mereka tak ingin disandingkan dengan musik GNR. Ketenaran Nirvana, membuat ia memiliki banyak penggemar dan tentunya juga uang. Mereka selalu tampil total di atas panggung. Namun, kehidupan pribadinya tidak sebahagia teman-temannya. Dibalik semua ketenarannya, dia membenci kepopularitasannya, sehingga membuat ia depresi berat dan lebih aktif mengonsumsi narkoba dan minum-minuman beralkohol. Kebiasaan buruk yang sering ia lakukan sejak remaja ternyata membawa dampak buruk bagi kesehatan dirinya. Suatu saat, ia didiagnosa terkena penyakit bronkitis yang sudah parah. Courtney pernah menemukan kobein dalam keadaan overdosis setelah menenggak sampahnya dan Rohypnol, dan hampir meninggal. Beberapa waktu kemudian saat Cobain berada dalam sebuah rumah sakit untuk penyembuhan, ia diketahui kabur dari rumah sakit dan kembali ke kota Seattle. Berbagai pencarian pun dilakukan di sekitar kota Seattle, hingga akhirnya jenazah Cobain ditemukan di tempat tinggalnya oleh ahli listrik yang hendak memperbaiki sistem keamanan di apartemennya. Pada saat ia tewas, ditemukan selembar surat yang berada di saku jaketnya. Isi surat kematian Cobain menarik perhatian publik, karena isinya yang ditulis dengan penuh rasa emosional, kemarahan, serta ketulusan. Isi dari surat yang ditulis Cobain tertuju kepada bodah yaitu teman halusinasinya pada saat ia kecil. Selain itu isi dari suratnya adalah penyesalan dan rasa bersalah, dan ia mengaku bahwa dirinya merasa menyesal kepada penggemarnya karena ia selalu berusaha berpura-pura menikmati pertunjukan. Pada surat itu, ia juga mengucapkan terima kasih kepada istrinya. Walaupun Kobein sering bertengkar dengan Courtney, namun dirinya mengakui bahwa Courtney adalah sosok istri yang baik bagaikan malaikat yang penuh simpati. Karena dapat mengurusnya dengan baik, ia juga menuliskan kalimat I love you sebanyak tiga kali yang ditujukan untuk istri dan anaknya. Ia berharap agar anaknya tidak menjadi seperti dirinya. Ia ingin putrinya selalu bahagia dan tumbuh menjadi gadis yang memiliki kehidupan jauh lebih baik dari ayahnya. Di akhir suratnya, Kobain dengan jelas mengatakan bahwa ia sudah sejak lama kehilangan semangat bermusik dan menjalani hidup. Kematian Kobain diikuti dengan kematian para penggemar beratnya yang melakukan aksi bunuh diri massal sebagai bentuk rasa empati terhadap sang legenda.